dan sampai jatuh kalau enggak mengulangi jauh nih gimana nih? disini nih kah? oke oke level nether lagi level nether lagi nice <coughs> okay oke, okay. naik sini oke, nih next oke, naik sini ya, jatuh oke, oke, ke sana, oke nyampe, nah terus mana kita, oke, oke. naik, ini. ini pohon, ya jatuh lagi jatuh, ya yeah, buat speedrun <coughs> oke naik ini, ini ini nice, terus mana nih cerita ke mana oh ini oke, okay. ah oke okay, nyantai, terus begini nice, nice lanjut, oke lepa lepa, hmm, Jangan sampai jatuh. Nah, di Oke, sini. Sini, sini. Sini, nice. Sini. Jangan sampai jatuh, sampai jatuh ngulang jauh. Di sini. Step ladder. Scaffold. Oke, nice. Ya bisa. Oke. Ya, kau gabung jet, kau lari itu, kau guna sprint. ke jangan sampai jatuh. Jangan sampai jatuh. Nice. Ke, sekarang kemana nih? Nih. Ya, yes, jalan. -jalan langsung oh, singkat Oke okay, sini sini sini sini oke okay. sini naik nice. sini kan bisa sini ini nice Oke okay. ya udah pencet juga kepencet brilian oh no udah 1200 detik tekan okay, ini tekan ini nice terus itu buat apa nih ini apa entahlah oke, okay, sini kah oke okay, bener lanjut lagi Oke, okay. mungkin jalan air, Nggak ada tanda terus masuk. Ah, eh, masuk hai, nah. hai, <tuh> bisa hai, okay, bisa langsung. bisa, hai, hai, hai, hai, muter hai, oke oke sini, sini, sini. Oke, okay, nice Sekarang turun. Ke mana lagi nih? ini sini aja eh, turun dah. Ya, salah bukan sini. Ini emang bisa, emang bisa. Oh, sini oke. Okay. Ya, ini sini tangga. Nice. ini oke oke nice ini apa sih ini nggak tau dah terus ini oke okay. nice terus ke mana nih oh slime Oke okay, mant, ya, klo sampai salah salah. Oke okay, balik lagi di sini, dibawa aja kali. Nice. Kenaik okay, sini, ini Minecraft satu bit lagi. Suspect satu bit 1 bit, ya, kau jatuh. Okay. nah gitu dong oke sekarang bul bul up up nice nice oke ya konditor ya oke konditor segala oke oke slime oke nice sekarang nih madu madu honey honey honey oke okay. sekarang oh ini nempel di madu ya oke okay. nice lanjut apa nih portal dong. oke okay, nice ini sini, ah oke, okay. sampai juga, lanjut lagi, sini sini oke, okay. ini nice, naik sini, Kira ada glaze, eh oh untuk oh, oke okay, nice, tumpas, ini nah, mana nih, Kenapa ini atas sini, oke okay, benar ini ke headphone terus off oh, the oke? Okay. ini, oh, oke okay, nice, terus lanjut ke mana sini? ya, no, mati, Oke, jatuh segala, oke? Okay. oke, okay, nice terus ke ini aduh, maaf, ke top lagi oke okay, oke, okay, nice Ya, kok gak pencet terus, aduh bisa berapa menit nih oke, okay, ini apa, masih jauh apa nih call oh, lama amat terus ini kemana? ada rumah nah ini kemana? oh naik sih ini kah oke okay, naik ke atas ke atas genteng genteng genteng rumah ke atas atap ke atas si Yanmi terus gimana sih kah? oke okay. oh iya benar sini oke okay. naik si ini ini oke okay, nice Oke, okay. lanjut lagi panas-panas darah lava lagi panas-panas. Nah, panas. <coughs> nanti, oh, hampir-hampir, hampir, hampir. hampir jatuh. Ini kemana? Klik-klik sini, sini, nice. Terus ke slime. Oke, okay, nice. Lanjut oke okay, oke okay. ya kok oh, jatoh ya wai wai wai wai ayo cepat nah, ada rada speedrun speedrun speedrun speedrun speedrun ke mana okay. ya? oke ya kok nyampe nah just tau oke okay, lanjut oke okay. Okay. Eh, ke sana, oke. Okay, sini, jangan sampai salah jalan. Kalau jalan-jalan, muter lagi jauh ini. Ini cepat tadi, kan Ini ke, oh, tinggal langsung. Oke, okay. lanjut lagi. Cukup aja, nyampe, Salah, salah. Nah. Oh no, jatuh lagi Oke, okay, nyampe Terus ke slime lagi Nice, ke mana nih? Ke mana nih? Ke atas apa? Ke atas, oke sini naik Nice, oke. Okay. Oke okay, dikit lagi, finish. Yeah. Ya, oh jatuh dikit lagi ayo lo ayo ayo dikit lagi, dikit lagi. Oke okay, nice. Apa nih harus di tengah? Oke oke okay. okay, mantap. harus nah, lu gak jago parkour jadi berapa tadi 31 menit 24 detik oke okay, dah ya oke okay, dah ya semuanya gini aja untuk video parkour kita kali ini Minecraft parkour sampai jumpa di next video video selanjutnya oke okay? next stream dan video selanjutnya oke okay, bye bye iya yeah. ya